Kiri, gimana sih pelajarin dong halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel sepencal official oke jadi di video kali ini di sini saya akan membagikan cerita yang terbaru lagi oke okay, kita langsung aja simak satu persatu berikutnya Oke okay, lanjut ke persita yang kedua. Oke okay, lanjut ke persita yang ketiga. Oke okay, lanjut ke versi yang keempat I think I'm going down. Oke okay, lanjut ke versiode yang kelima. Oke okay, lanjut ke versiode yang keenam. oke okay, lanjut ke versi yang ketujuh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 <Sukain> Oke okay, lanjut ke episode yang kesembilan 9 <Sukain> Oke okay, lanjut ke persida yang ke-10. Eh, ke-11. Apa sih yang goblok ali? Oke okay, okay, lanjut ke persida yang ke-12.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 Oke, lanjut ke versi yang ke belas. Oke, lanjut ke versi yang ke enam belas. Oke, lanjut ke preset yang ke-17. Oke lanjut ke peserta yang ke-18. Oke lanjut ke peserta yang ke-19. kita lanjut ke versi dan kedua oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya